Nostalgia Berry Prima main film laga era 80-an ini 11 potretnya Jika menyoal aktor laga populer di tanah air, sulit rasanya jika tidak menyebutkan nama Berry Prima Pria yang lahir pada 30 November 1955 itu sudah malang melintang di dunia perfilman Indonesia Khususnya film laga Puluhan judul telah ia mainkan sejak tahun 1978 hingga saat ini. Dan Primitif adalah film pertama yang menjadi tanda debut Berry Prima di dunia film. Hingga saat ini sudah lebih dari 70 film yang pernah dibintangi oleh Barry Prima. Hampir semua film Berry Prima sukses dan melegenda pada era 80-an. Beri Prima begitu banyak membintangi film lebih dari 30 judul film yang dibintangi tayang pada tahun 1980-an Simak rangkuman potret yang dilansir dari tempo dulu Dari berbagai sumber Masih pada tahun yang sama, ini beradu akting dengan Eva Arnaz yang tak lain mantan istrinya di film Cewek Jagoan Beraksi Kembali. Adegan yang satu ini adalah potret Berry ketika bermain di film Perempuan Bergairah yang tayang tahun 1982 kala itu dia beradu akting dengan Eva Arnaz kembali. Berry Prima bermain dalam film Perhitungan Terakhir tahun 1983, film ini juga dipintangi oleh Josh Rudy yang berperan sebagai gangster bernama Handoko. Salah satu adegan dalam film Pasukan Berani Mati 1982 yang memperlihatkan Roy Martin dan Berry Prima saat masih muda potret Berry Prima dalam film Serbuan Halilintar dengan penampilannya yang keren Mbak Jagoan. Berry memerankan pria bernama Hendra. Bisa dibilang Berry kerap dipasangkan dengan Eva Arnaz ketika bermain dalam film laga salah satunya di film Bergola Ijo. Yang tayang pada 1983. Kedua aktor senior itu bermain sebagai pasangan bernama Fajar dan Ningsih Siapa yang tidak jatuh cinta dengan penampilan keren dan macho dari ala Berry Prima di film Gadis Berwajah Seribu yang tayang pada 1984 Apalagi ketika berperan sebagai pria tampan bernama Ramon dalam film Nora X 1984 yang satu ini Kira-kira ada yang masih ingat tidak ini adekan dalam film apa? Ini adalah potret Barry Prima dalam, dan Eva Arnas dalam film Membakar Matahari tahun 1984. Dan terakhir ada penampilan Jaka Baruna dalam film Pancasona 1989. Film ini juga dibintangi oleh Yosef Hungan aktor laga lain yang tidak kalah terkenal